di laman akun Instagram pribadinya Setengah jam yang lalu ini mengunggah Foto kebersamaannya Dengan Atta dan Aurel Masya Allah banget ya Komen kemarin ketika Lesler berkunjung Ke rumah Atta Aurel Untuk jengukin baby Amina Masya Allah Mudah-mudahan pertemanan mereka Selalu terjaga dengan baik Dan silaturahmi juga Persahabatnya selalu erat Kita bangga, kita bahagia melihat mereka, persahabatnya Masya Allah, apalagi melihat mereka tersenyum, membuat kita semakin bahagia, apalagi kepada idola kesayangan, Bunda Lesti Papa Bapak sangat baik banget ya, luar biasa. Dan kita lihat sahabat di postingan ini, ada kalimat kansan juga ya, yang dituliskan oleh Papa Bilar. Bersama keluarga Ata Aurel, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar mampu mendidik anak-anak kita sampai dewasa kelak. Slit ketiga terjadi percakapan dari hati ke hati antara BBL dan BBA Wow persahabat ya Ternyata slit ketiga ada percakapan dari hati ke hati antara BBL dan BBA Kita lihat persahabat ya Ini slit kedua Potret Papa Bilar lagi gendong BBL Dan papatah lagi gendong BBA Dan kita lihat ke slit ketiga persahabat ya Tuh percakapannya Percakapan dari BBA persahabat ya El gak boleh bilang Anja ya Dan jawaban Bibi L Asyap, wow <laughs> Ini cute banget persahabat ya Kelakuan papa bilang Masya Allah, membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan selalu sehat Bahagia selalu untuk Leslar Dan kita sebagai fans sejati harus mendukung Apapun yang dilakukan idealah kita Di postingan ini pun Banyak sekali tanggapan dan komentar Yang diberikan oleh para sahabat Ada bang adik sekali juga yang ikut berkomentar Bang Adi mengatakan selamat sudah menjadi papa muda ya kalian Tuh, masalah banget ya Kita doakan juga nih buat Bang Adi Mudah-mudahan secepatnya bisa menemukan pasangan sejatinya Amin Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial vitamin terbaru nih dari Papa Bilar Walaupun video semalam baru di off siang hari ini persahabat ya Tetapi kita merasa bahagia ini momen ketika Bunda Lesti sebelum tiktokan bersahabat ya Ternyata dipantau oleh Papa Bilar <laughs> Ini si cute banget Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Ada aja kelakuan yang dilakukan oleh Papa Bilar Nih, Bunda Lesti kejora diketahin bocil bersahabat ya Papa Bilar mengatakan si bocil udah punya bocil Lesti kejora. Aduh, <laughs> ini si cute banget bersahabat ya Kita lihat momen video yang diunggah Papa Pilar ini pun repost kembali oleh Alex Lawrence Gorsi. Ada kalimat keren juga yang dituliskan di postingan ini. "Lah, ternyata lakinya sudah mantau sebelumnya. Bocil dah punya bocil." Hmm, jadi ingat konten Kobas katanya tuh ya. <gif> Komentar pun banyak sekali diberikan tersahabat dari para fans juga nih yang memberikan tanggapan dari akun dela. NA31 mengatakan Bilar itu gemes banget sama bininya Dan tetap konsisten Suka videokan bininya diam-diam Tuh, ini salah satu, satu bukti ya Bahwa Bapak Bilar emang gemes banget Sama Bunda Lesti Ada juga komentar lain persahabat dari Akun Koming Underscore ini Mengatakan Mereka itu lucunya gak ada duanya Ada-ada saja Kelakuannya yang bikin ngakak Memang bener banget persahabat dia ya. Inilah kesenangan kita Memang gak ada duanya Kalau membuat kita ketawa bahagia Itu adalah Bunda Lesti dan Bapak Bilar Masya Allah Dan kita lanjut juga persahabat ya Ke momen berikutnya Ini momen spesial di vlog terbaru Leslar Entertainment yang sudah di up ya Leslar berkunjung selat Rahmi ke rumah Ata Aurel yang belum mampir Silahkan cus Karena ini vitamin banget buat kita semua Di hari ini persahabat ya Tuh Bapak Bilar lagi gendong Abang El Masya Allah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 di kesempatan kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.